Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mojib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. dijauhkan dari segala merabahaya, bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, agak sengau ya, sengau tuh macam kasih ini dingin sejuk ya, pagi-pagi tuh hidung tersumbat macam tuh ya, guys. Ya, nah, di sini kita akan reaction sebuah video terkejut pelayanan kesehatan di Malaysia, ternyata seperti ini. Oke, kalau melihat istilahnya pelayanan rumah sakit itu pasti setiap apa ya, setiap negara beda-beda gitu kan. Di Arab Saudi ataupun ya sepengetahuan saya lah seperti itu. Di Arab Saudi dan juga Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu lebih menekankan ya udah masuk dulu gitu. Lebih menengatkan seperti itu Tanpa meminta data-data terlebih dahulu Seperti itu guys ya Nah kalau di Indonesia sendiri Ya sambil nunggu di gede gitu kan Kita siapkan berkas-berkasnya dulu Ya kan Baru setelah itu baru masuk ke kamar dan lain sebagainya Nah gitu guys Nah kalau di Malaysia kita nggak tahu Bagaimana istilahnya pelayanannya Bagaimana istilahnya rutenya Bagaimana istilahnya dari awal masuk sampai selesai itu gimana Nah langsung saja saya sudah penasaran ini dari channel Kang Munawir guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Jom kita tengok videonya guys, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua guys ya okay. Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir ya Siap Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua ya Sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat-sahabatku serumpun semua Bahwasanya dalam beberapa hari ini saya tidak bisa upload video guys ya. Oke. Okay. Jadi dalam satu minggu terakhir ini saya tidak bisa masuk kerja guys ya, ya. Dikarenakan ada kendala kesehatan saya sendiri ya. Ya Allah. Jadi terpaksa hari-hari saya harus minum obat berkecimpung dalam dunia obat ya hari-hari ya. ya saya banyak semacam ini ya, ya maka Kenapa dari itu abang? saya dilarikan ke rumah sakit terdekat sini guys ya untuk menjalani sebuah pengobatan ya dan ada yang sangat menarik daripada pengobatan yang berada di Malaysia sini ya maka dari itu saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua ya tentang pengalaman saya berobat di Malaysia sini ya oke okay. oke sebelum ke pokok pembahasan saya akan bercerita dulu kepada sahabat-sahabatku semua ya ya jadi seperti ini guys ya oh kondisi daripada kaki saya ini saya ada kendala dekat kaki ya kenapa jadi, itu awal mula itu kenapa aku dekat area oh, sini oh ya. kenapa aku guys kenapa aku lepas itu dalam satu ataupun dua minggu ini baru ada kesan ya, ada kesan bengkak, ya Allah ya. jadi kaki saya ini bengkak macam ini melepuh macam ini ya jadi terpaksa saya tidak bisa jalan ya ya Allah Sebel sebelumnya saya Kayak infeksi gitu ya guys ya Nak pergi dokter ataupun nak jumpa dokter itu takut ya guys ya Pasal saya alergi sama injek ya guys Jadi saya sejak kecil itu takut sama yang namanya injek ataupun suntik ya guys ya Jadi saya diamkan dulu dalam beber beberapa okay. hari ya Sebelum eh, sebelum saya bawa ke dokter itu Ini terpaksa di bedah ya guys di, Ataupun dioperasi ya pasal dekat apa luka ini ada kesan nanahnya ya guys ya Allah yang membuatnya tiap bengkak macam ini ya lepas dia kasih bersih dioperasi ataupun di ini rasa rasa sakitnya bisa hilang ya guys ya dan baru tanggal 9 Maret kemarin ya saya memberanikan diri untuk jumpa dokter ya okay. nampak ya guys tanggal 9 sekarang tanggal 16 tanggal ya 9 Maret ya nah ini ya oke okay. Ini baru saya nekat pergi ataupun jumpa dokter ya, gitu ya. Karena ya saya Allah. sudah tak tahan merasakan sakit ya Itu sama dokter dikasih obat ya Ini sudah habis obatnya ya Ini tanggal 9 kemarin Lepas itu sama dokter itu Dikasih notice ya itu Tepatnya pada hari ini ya okay. Tanggal 15 kan Oke okay tanggal 15 hari ini saya berarti suruh kemarin ya pergi jumpa dokter sekarang lagi sekarang tanggal 16 ya. jadi baru hari ini ya saya oke kita langsung ke inti pembahasan guys ya bagaimana pelayanan kesehatan yang berada di Malaysia sini ini khususnya lebih mengarah kepada Pendatang asing ataupun warga asing Oke, yang berubat ke negara Malaysia sini ya Semisal saya sebenarnya Sebentar, ini kayaknya ke rumah sakit besar atau rumah sakit macam klinik ya guys saya, saya tak faham juga, jom kita tengok videonya Jadi kalau pengalaman saya itu kan di rumah sakit besar Kalau istilahnya di Indonesia maupun di Arab Saudi gitu waktu dulu ya kan TKI ya, kali ini saya akan kategorikan ataupun saya klasifikasikan menjadi tiga perkara ataupun tiga poin ya Untuk poin yang pertama ini masalah pelayanan kesehatannya bagaimana Dan untuk poin hmm, yang kedua okay. ini masalah Kos ataupun biayanya bagaimana Dan untuk yang ketiga ini masalah kualitas sendiri ya Untuk poin yang pertama ini masalah pelayanannya ya, okay. jadi bagi saya pribadi ini pelayanan Kesehatan yang berada di Malaysia ini memang sangat terbaik sekali ya Dan kali ini saya akan kategorikan lagi ataupun saya klasifikasikan lagi menjadi tiga poin ya untuk pelayanan kese kesehatan sendiri ya. Oke untuk yang pertama tidak mengenal pribumi ataupun juga warga, warga asing Oke. Ya okay. rumah sakit ataupun dari pihak kliniknya sendiri ini melayani pasiennya ini sesuai dengan nomor urutnya masing-masingnya. Jadi uh, saya kira hampir semua seperti itu ya mau warga asing atau tidak. Maksud saya adalah sesuai nomor urut. Iya, betul. Setiap rumah sakit pasti ada seperti itu sesuai nomor urutnya. Kalau sudah bagiannya ya bakal dipanggil gitu dan menghadap kepada dokternya seperti itu. Tidak memandang status ya. Ini warga asing ataupun warga pribumi. Untuk warga asing um, apa di urutan terakhir ataupun juga warga pribumi harus didahulukan tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan nomor urutnya masing-masing yang datang lebih awal dia dapat betul. nomor urut yang awal Sama kayak terakhir, Mendapatkan nomor urut yang terakhir Jadi tidak memandang pada status kewarganegaraannya negaraannya ya. Jadi kalau kita berobat ke Malaysia sini Tinggal ditanya nomor IC ataupun juga nomor pasport kita ya Lepas itu alamat rumah ataupun alamat tinggal kita Baru kita dapat nomor urutnya ya betul Jadi memang sangat simple sekali untuk prosesnya sendiri ya Ya, ini masuk ke proses pendaftaran seperti itu, ya guys. Ya, sama di sini juga seperti itu, kalau ke klinik ya beda kalau ke rumah sakit kalau ke rumah sakit tuh agak gimana ya guys ya memang ada berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti itu seperti KTP ya kan identitas daripada apa namanya itu pasien lah seperti itu pasti kan setiap rumah sakit punya prosedur masing-masing tapi kalau istilahnya nomor urut dan lain sebagainya itu sama saja sama di klinik di sini juga ya kan saya kadang istilahnya ketika ke rumah sakit bertemu dengan orang asing juga boleh seperti itu maksudnya ya mengant bersama seperti itu tanpa harus kalau asing di sini, kalau asing di sana enggak. Tapi sesuai nomor urut kalau kita datangnya awal ya udah dia dapat nomor 2 atau nomor 3. Ya udah di nomor 2 atau nomor 3 gitu. Seperti itu. Hampir sama ya ternyata. untuk poin yang kedua yaitu ramah tamah dan juga lemah lembut ya guys yeah. sahabat ya. sahabatku jangan heran ya kalau pergi ke klinik ataupun juga berobat ke Malaysia sini ya. Jadi untuk masalah pelayanan ini memang sangat terbaik sekali, jadi dari suster ataupun juga dokternya ini memang sangat ramah tamah dan juga Oke. lemah lembut kepada pasiennya sendiri ya Meskipun saya sebagai warga asing ini dari pelayanan suster ataupun juga dokternya menyambut saya ini dengan ramah tamah dan juga kesopanan dan juga lemah lembut ya guys ya Ya, itu masuk ke individual sih sebenarnya Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sendiri Ketika pengalaman istilahnya di rumah sakit Indonesia itu juga istilahnya banyak suster-suster ataupun perawat ataupun dokter itu yang memang seperti itu gitu tapi ada beberapa oknum yang memang saya bilang kadang nyebelin gitu kadang nyebelinnya adalah kayak masa bodoh lah sama pasien gitu kadang ada seperti itu juga seperti itu ya tapi itu individual tapi setiap saya ke rumah sakit yang istilahnya tarafnya lebih bagus itu pasti bagus pelayanannya seperti itu atau terakreditasi A atau C gitu itu kalau apa namanya Ya, bisa dikatakan kalau di sini itu ada akreditasinya. Gitu, kalau akreditasi A itu rata-rata semuanya, ramah tamah dan lain sebagainya seperti itu, guys. Tapi kalau yang akreditasinya itu C gitu kan, atau lebih dari itu, ya udah gitu, biasa aja, tapi tetap mengutamakan keramahan karena sistem ataupun peraturan di sana itu untuk melayani pasien pasti seperti itu. Tapi karena individual, oknum individual itu sendiri gitu kan, mungkin ada. Ada masalah dengan keluarganya sehingga dia tuh kayak masa bodoh gitu, kayak cuek gitu, kayak istilahnya apa ya, guys? Ya, bisa dikatakan tuh kayak nggak gubris kita gitu. Jadi, uh, saya, sebagai warga asing ini, sangat suka sekali ya kalau berobat di Malaysia. Oke, okay. untuk poin yang ketiga yaitu pakar psikologis ataupun mental dan juga kejiwaannya, guys. Ya, uh. selain daripada... Ke, kepakaran dalam bidang kesehatan uh -huh. ternyata dokter ataupun suster di sini juga pakar dalam psikologis ataupun kejiwaannya sendiri kezia gitu ya. oh. ini merupakan hal yang, yang sangat menarik sekali bagi saya okay. jadi saya berobat di malaysia itu namanya juga pasien gitu ya pasien itu pasti identik dengan rasa takut, takut ataupun yeah. juga depresi ataupun juga uh -huh. menyangkut dengan mental kita ya saya kan Sangat betul. takut sekali yang namanya injek ataupun suntik, ya. Jadi, saya dibawa ke rumah sakit itu sudah dalam posisi down ataupun juga depresi. Saya sangat kuat sekali. Nanti, saya pasti, pikiran pasti. saya itu sudah kemana-mana, namanya juga orang takut, ya. Tapi, saya memberanikan diri untuk pergi sana, ya. Dan ada hal yang sangat menarik ataupun juga unik sekali, ya. Jadi, bahwasanya dokter ataupun suster di Malaysia ini memang sangat pandai sekali. Untuk membangun mentaliti kita ini, ya, jadi harus lebih betul. percaya diri, lebih semangat lagi untuk berobat. Ya, ini adalah sebuah nilai plus bagi dokter ataupun suster di sini. Ya, selain daripada ahli dalam kesehatannya hmm. sendiri, tapi juga ahli dalam psikologis, ya, ataupun bagus. juga mentaliti, ataupun juga kejiwaan seseorang. Ya, oke, guys. Ya, untuk nomor dua ini, masalah biaya ataupun juga kos pengobatan kos. yang... Berada di Malaysia sini ya, bagaimana mahal ataupun murah, jom kita bongkar ya Jadi untuk saya, pertama kali saya tanggal 9 ya, 9 semalam ini ya Tanggal 9, Oke, kena, 9 Maret kena, kena kemarin, itu guys? ini dengan total 68 ringgit ah, ya. 68 ringgit itu berapa ya guys, coba kita hitung, 68 ringgit 60 Apakah sama hampir sama dengan Indonesia ya kan 68 ringinggit 3500 kan 238 hampir sama ya guys ya dengan istilahnya yang ada di Indonesia itu kalau menurut saya hampir sama harganya ketika penanganannya seperti itu kalau istilahnya Titanus seperti itu guys ya ini sudah obat dan segala macamnya ya, totalnya 68 Ringgit ya Oke. Okay. Lepas tuh tanggal 15 ya hari ini ya. Time saya bedah ataupun operasi pada hari ini ya. Ini dengan oh, total 120. ini seratus ringgit. Bagaimana teman-teman? 120 dengan tambah enam delapan dikali tiga ribu lima ya. Akos yang cukup cukup masuk ya masuk istilahnya enggak terlalu mahal banget juga kadang kalau pemeriksaan di sini itu dengan operasi-operasinya yang agak-agak mahal biasanya guys ya sekitar 300 seperti itulah kisaran ya murah ataupun mahal jadi buat sahabat sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya jadi untuk biaya pengobatan yang berada di Malaysia ini bagi saya pribadi ini sangat Murah ataupun terjangkau juga ya. Mm -hmm. Untuk melakukan operasi saja 120 ring gitu ya guys ya. Oke. Okay. Kal Tapi kalau di apa namanya di Indonesia ada sistem itu yang namanya BPJS ya guys ya. Kalau di kampung pernah itu teman-teman yang di kampung saya itu yang kena kayak gitu juga ketika ke klinik ataupun ke puskesmas lah ceritanya seperti itu itu gratis guys gratis enggak bayar gitu karena mempunyai kartu BBJS itu sendiri jadi layanan gratis itu di Indonesia juga ada ya guys ya dirupiahkan berapa itu di rp an ribu untuk biaya operasi di okay. sini ya. oke okay guys ya untuk yang terakhir ataupun nomor tiga ya ini masalah kuantitas dan juga kualitas ya Oke kita kuantitas dulu ya Jadi bahwasanya di Malaysia ini memang sangat banyak sekali kita jumpa yang namanya rumah sakit dan juga klinik ya guys ya Jadi hampir dalam satu kota itu banyak sekali kita jumpai yang namanya rumah sakit ya Untuk kliniknya sendiri pun juga banyak sekali Misalnya dalam satu kampung ataupun juga dalam satu desa itu banyak sekali yang namanya klinik ya dari berbagai macam jenis klinik oh, uh. Ada yang mediviron Ada juga klinik anda klinik kita dan lain sebagainya Jadi dalam satu kampung itu banyak sekali klinik ya guys gitu ya Jadi ini memanjakan apa masyarakat ya Kalau um, yeah, dilanda musibah ataupun cobaan sakit ini tinggal masyarakatnya ini Memilih oh, uh. ingin pergi ke klinik mana jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya setiap klinik yang berada di Malaysia ini mempunyai tingkat kualitas pengobatan yang sangat terbaik dan juga yeah. sangat bersaing sekali ya Berbeda kualitasnya the... yeah, betul Jadi bukan abal-abal ya Dan juga turut bersaing untuk hmm, menjual kualitas ya Jadi Selain daripada kuantitasnya yang sangat banyak tapi dari segi kualitasnya, kualitasnya memang itu sangat memang. tidak diragukan ya, lagi betul. Oke saya kira cukup sekian dulu video singkat pada kali ini ya Dan semoga bisa menambah wawasan ataupun juga pengetahuan ya, ya pasti. Dan saya sekali. juga minta maaf Apabila dalam statement ataupun pernyataan saya ini ada kesilapan ataupun okay. kehilafan ya Itu semua tidak ada unsur kesengajaan tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini ya Dan buat sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya Jika ingin menambahkan informasi yang lebih detailnya lagi ya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke okay guys sudah selesai videonya dari itulah tadi ya penjelasan daripada kang munawir tentang pelayanan kesehatan yang ada di malaysia dan ternyata beliau itu menikmati ya seperti itu yang awalnya takut ya mau nggak mau namanya juga sakit pasti ke rumah sakit ataupun ke klinik ya guys ya dan kalau di indonesia kisaran harganya sekitar 450 sampai 500 ribuan lah guys ya untuk operasi seperti itu Untuk periksa biasanya Kalau tidak menggunakan kartu BPJS yo Bayar guys ya Tapi hampir sama seperti itu Hampir ya 60 ribu gitu 100 ribuan seperti itu guys Seolah waklam ya untuk sekarang Karena itu dulu ya Kalau sekarang mungkin kisaran itu juga Hampir sama aja Untuk biaya operasinya ya Seperti itu guys ya Nah itu pengalaman Kang Munawir Yang di-share kepada kita semua Dan itu sangat bermanfaat ya Jadi istilahnya kalau kita ke Malaysia Terus ada sesuatu yang terjadi kepada kita, maka jangan takut ya guys ya, pasti dilayani juga dengan baik, seperti itu asal ada identitas ataupun bisa dikatakan IC ataupun paspornya lah, jadi kalau istilahnya nggak ada pasport dan juga IC nah itu agak-agak susah mungkin ya tapi, wallahualam ya, mungkin banyak istilahnya TKI ataupun warga negara asing di sana yang tidak memiliki identitas ataupun IC mungkin ya hanya paspor saja, yang melancong dan lain sebagainya, mungkin juga pasti dilayani seperti itu guys ya. Ah, oke sangat-sangat bagus sekali sharing daripada Kang Munawir kali ini. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih Kang Munawir sudah sharing kepada kita semua dan jangan lupa teman-teman subscribe Kang Munawir ya. Support terus beliau agar supaya lebih semangat lagi ya. Semoga cepat sembuh Kang Munawir. Semoga juga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai.